Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini Coba kita akan membuat Modeling Dengan Modelingnya yang seperti ini Boleh kalian lihat Di pertemuan ini kita akan membuat Modeling dengan aplikasi Berbasis SolidWorks ya, Atau aplikasi 3D Atau mungkin yang lainnya bisa menggunakan Software-software lain Nah sekarang kita akan membuat Gambar ini ke dalam bentuk Tiga dimensi dengan solid block. Oke. Okay. Kita mulai di sini dengan satu pertama. New. Perhatikan di sini. New part. Berarti kita membuat model. Modeling. Oke okay ya. Perhatikan di sini. Dari gambar ini. Dari gambar ini kita perhatikan. Mana dulu yang akan kita buat di sini yaitu pertama. Di sini ada X sebagai tanda menandakan bahwa ini adalah bagian dari depan. Atau ah, ini potongannya nanti. Atau ini sebagai potongan kita. Ah, di sini kita akan melihat pandangan itu dari X ini sebagai pandangan depan. Oke, okay, kita lanjut lagi di sini. Pertama, Front. Lalu kita klik di sini. Front. Lalu Normal tuh Nah, atau langsung di sini front dengan peket. Tadi kita sudah lihat bagaimana gambar ini bisa kita lihat dari sini, yaitu dengan, pertama adalah dengan mengambil garis center rectangle. Oke, okay, center rectangle di sini Nah, lalu tingginya, perhatikan tingginya. Tingginya itu adalah 20 8. Lalu lebarnya kita lihat di sini ada 60 dengan satuan mili. Lalu kita masukkan di sini ada lagi untuk menghitung ketebalan dari gambar ini adalah lihat di sini ya. Ini ada 10 ya, ini 10 kita bisa. Hide di sini. Ya, kayak atau uh, kita perhatikan lagi di sini. Ya, 10. Kita masukkan sempat dimension ini ke sini 10. masukin angka 10, 10. Lalu, ke sini juga sama. 10. Lalu, ke atasnya ini 14. Nah, ini ke sini tadi 14. Oke. Okay. Kita lihat lagi. Gambarnya ini berapa? 60. 60 itu dari mana? Lihat di sini. Untuk melihat dari sini adalah 60. Maka kita keluarkan dari sini, yaitu dengan sebelum kita extrude ataukah bisa kita langsung extrude? Mungkin bisa. Oke. Okay. Langsung di sini. Tanpa kita harus memotong ini, mungkin bisa kita extrude, yaitu dengan ini. Tadi ke belakang sini panjangnya adalah 60. ya Oke okay, kalau kita itu rubah di sini pada kesalahan 60 nah seperti ini baru kita melihat gambar itu dari tampak e, sini Nah sekarang ini bagian depan maka sini bagian samping itu adalah 50 ditambah 16 ya nah ini klik di sini normal tuh dari sini ya, ini kita lihat. Ya, coba kita lihat di sini. Setep, lalu. Ini, sini ya, tingginya. Ini itu adalah 12. Oke, okay, 12 lebar ke sananya berarti berapa 8 tambah 12 20 32 ininya kita masukin 32 oke okay. lalu kita extrude ke depan ya extrude ke depan ini 50 tambah 16 masukin 50 Tambah 16 ya ini ya langsung oke okay. tapi yang ini harusnya kita langsungin ya harusnya ya Nah harusnya yang ini eh, kita langsungin terlebih dahulu oh, 60 ditambah 32 20 32 tambah 32 oke okay. nah yang ini kita rubah agar keluar dari sini ya kita bisa geser ke sini dengan jarak 60 ini ini ke sini jaraknya adalah 60 ya 60 lalu harusnya kita tambahkan dari sini ke sini berapa 32, coba ini masukin kita 32 ya 32 oke kita jarak ke sininya adalah 16 Oke, okay. ini ya. Nah, ini 16. Lalu kita lihat lagi dari sini, tampak sininya ternyata ada rongga atau kosong di sini. Jatuh gitu terlihat gambarnya. Nah, ini ya, kita bisa lepas ke belakang nah ini lalu kita lihat dari atas ini nah ini yaitu ada angka ini ini 18 24 oke 18 24 Oke, 18 di sini. 18 dari sini ke sini berapa? Sorry. 24. Jarak ini harusnya center. Oke, okay. baru oke. Okay kita lihat di sini diputar gambarnya kita potong cut nah ini langsung oke okay. nah sekarang kita lihat dari sini itu ada garis ke atas ya dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini baru Berapa tingginya? 60, 60 ditambah 60, berarti tinggi ini kita buat 90. Ya, tinggi ya. Baru kita di sini ada lagi circle di sini 60. Wah ke sini. Lalu dalam ini kita masukin 32. 32. Sekarang kita ini cut. Coba ini kita jadikan garis bantu. Oke. Okay. Lalu ini kita cut. Nah, begini baru kita langsung extrude sampai ke belakang sini Oke okay. Ah Tinggal kita masukkan di sini 12 klik di sini Ini kita masukkan berapa Saket ini ke sini Oke okay, coba sini ya Seperti ini 12 atau 13 Oke okay ya Baru kita masukkan Ini jarak ke kesini berapa Oh nggak bisa, harus ini, ini ya. Baru kita masukkan lagi. Titiknya adalah di sini ke sini. Tempel ke sini. Tempelkan layu sini. Tempelkan di sini. Baru ke sudutnya. Nah ini kan. Baru sekarang kita akan memotong yaitu trim di sini. Nah, lalu sekarang kita akan cut Nah, ini kita akan cut. Sekarang tinggal ini lagi, yaitu dengan circle. Nah, ini sampai ke sini, baru circle di sininya. 16 16 yang luarnya oke okay. kita masukkan di teksturnya itu 12 oke okay. ah, sekarang tinggal oh ini harusnya di luar pakai dimensi tetap yang ini harusnya sesuaikan oke okay, ya kalau oh, dari sini, baru kita akan buat yang namanya garis ini ke sini. Bisakah kita menggunakan wellman sekat dari sini ke sini ya. Eh? Wah, salah. Harusnya kita bisa melihat fenomena ini adalah dengan Wellman ini sini. Nah ini kita bisa tambahkan atau kurangi. Yang ininya kita tambahkan. Kita bisa kurangin lagi. Nah ini kan, baru yang ini kita kurangi, tambahkan, ini ditambah, kurang, 40, berapa ini? 45, oke okay lah, anggaplah 45 ya, langsung oke. Okay. Nah, ini kalau kurang, kita tinggal sesuaikan. Oke, coba tutorial kali ini untuk membuat ini. Silahkan dicoba. Terima kasih.